Yo geng, welcome back to Ramah Papsi Oke okay, jadi di video kali ini <kuh> Gue, niatnya gue pengen nge lagi sih Gue bakal nge bebek, pacar dia, uh, gua bakalan nge dia gua bakalan pura-pura dipecat kerja gua udah dipecat kerja gitu dan gue tuh pengen tahu gitu reaksi dia tuh kayak gimana dia tuh masih mau nggak sama gua dia tuh masih mau nggak nerima gua kalau gua lagi enggak ada uang gitu oke okay? sebelum itu kalau kalian suka channel aku jangan lupa like comment dan subscribe jangan lupa dukung selalu aku subscribe ataupun di-share ke teman-teman semuanya dan bagi yang udah subscribe terima kasih banyak yang udah support aku selalu yang udah like juga yang udah share juga makasih banyak makasih banyak. Oke, okay, geng. Jadi sekarang kita tunggu dia pelan dulu dan gue bakalan langsung nge-prank dia. Oke. Okay? Makan dulu, suapin si Abang. Nanti kalau udah sisa baru aku yang makan. Aku mau begitu. Aku tuh kayak punya anak bede, tau gak? Ini nah air hangat tuh hmm. Biar hangat. anget Enggak udah aceh ya sih? He? Kalian itu? Manti lah Enggak mau Nanti Biar anget perutnya Kata dia abang-abang mau ngomong tuh hmm? Kan tadi abang udah bilang apa mau ngomong? Iya, ngomong apa nih? Udah nginep hati tuh? ini serius. Kemarin kan agak jatuh. Gue maling, diomelin. Pasti enggak terus? Hmm? Rusi, abang cuma kerja cuma semingguin itu kan minggu depan Gak bisa mau lagi bosnya itu banget sih banyak dia butuh variasi dan namanya orang muda kesel ya jadi abang untuk kerja cuma sampai hari sabtu nah, nanti udah lewat misalnya udah lewat hari satu ya udah kerja lagi kita di ngomongin gitu bosnya kata abang kan hmm? kata abang kan emang gimana lagi kan ya? ya kemarin karena ada perlu bos gitu hmm. makanya nggak masuk kerja lagi ada keperluan dandan gitukan ya, kita si bosnya padahal saya saya tu kemarin lagi ada perlu kata dia tuh. mau ke subang gitu sama istrinya sama anaknya ataunya apa nggak masuk kerja jadi udahlah katanya Kayaknya kamu gak usah kerja dulu deh, katanya. Eh, istirahat dulu lah, katanya. Ya, masa abang mau musim-musim gak mau lah? Wah, oh, yaudah Pak. Kalau gitu, bapaknya e, yaudah, kata Bang Ray. Itu dia butuh, Buat apa? gimana tuh abang gak kerja? Enggak aku yang kerja, hmm? aku yang kerja. kalau abang kerja berarti apa yang kerja? Enggak apa-apa yang ayam ayam sendiri yang kerja. iya apa-apa tapi aku keontan ya, nggak bayar kosan. nggak? Hmm? kebayar nggak kalau kosan? apa? Oh. Kalau buat makan-makan, hmm? kalau buat makan mau aku bisa. Masalah gini, aku bangun udah nggak kerja, nggak hmm. ada duit. Hmm. Aku masih mau nggak? Iya bang, kalau nggak mau gue tinggalin. Ya masih mau sama abang? Ya mau lah kalau selama ini susah bang, masalah. aku udah nggak punya duit, udah nggak punya kerjaan. Iya, nanti aku cariin kerjaan ya. Coba kerja apa aja ya. Nanti angkut, mau. Mau. <laughs> nanti cariin. Hmm? Nanti dicariin. Nanti wadah Nanti ya, cariin. nggak bakal meninggalin apa kan? Enggak lah, kenapa Ya, kan, ngari? Kenapa udah gak ada duit, udah gak ada kerjaan, ya ngangguran? Kan kerja. Hah? Hmm? Ya kan aku kerja. Ya kan, akan nanti apa-apa kalau abang pengen rokok, kan minta duit aja. Ya, nanti aku kasur ke warung. <laughs> Hah? Hmm? Nanti aku kasur ke warung, bu kebelakang saya kasur rokok dong. Pasar vernam Si sebungkus nanti bayarnya bu ya minggu depan saya gajian. ya nggak apa-apa. kalau nggak sebatang sebatang aja, jangan sungguh. mau sebatang sebatang. iya lah. nggak apa-apa ya, abang gak kerja ya? nggak apa-apa, kan aku yang kerja? kan nanti kan abis kalau abang nggak kerja di sana, abang nyari lagi nanti kerja. di mana? Ya dimana aja gitu, yang penting kerja Nanti aku tanya-tanya dulu Padahal enggak Ya penting jangan lalu hmm? Ya penting jangan lalu Bener ya masih mau sama abang kalau abang udah nggak kerja? ngapain? kan aku juga kerja. nanti ada cowok yang berduit, punya mobil, ganteng, terus ngerayu rayu ayang gimana? maaf mas, saya jelek. masih nggak mau sama aku? ya misalkan kalau dia suka suka sama ayang gitu? mana mungkin bang? aneh abang mau orang kayak suka sama aku kayak gini nggak? terus katanya? Terus saya mikir, gitu. Akhirnya abang udah gak kerja, udah gak punya duit Mending sama dia aja gitu. Aku gak ada pikiran gitu Ya sekarang gak ada, nanti kalau udah ketemu orangnya pasti ada Gak ada, gak ada pikiran gitu Kan sekarang sama abang, bisa senangnya sama abang Walaupun sering debat, dader, dor, kadir, kadir, itu. Dadir, kadir, du tetap aja kan tapi sekarang tahu nggak sering banget aku diputusin abang sering banget aku bikin kesal sering banget aku bikin kesal aku yang udah bikin abang kesal yang sering Masalah. banget bikin kesal siapa aku ya udah kita dapat sih bertahan ayamnya dong sohati susah, lebih banyak yang kena. Kalau aku suruh ninggalin abang, ya, ya, jangan, jangan, jangan semua orang padang, orang-orangmu semuanya saya tidak pernah tahu. Semuanya ada mau. Siapa yang ngomong suruh ninggalin abang gitu? Nah. Kenapa? Karena orang padang mah katanya ke satu pelit, keduanya hmm. bataknya keras, ketiganya udah punya anak, katanya nanti ditinggali. Takut tangan, tapi gimana ya? ikutin apa kata hati aja. Aku gak ada yang sama orang. kok orang Padang so, yang bilang pelit, keren banget. gede banget. Tapi kan gak semua orang padangnya gitu kan? Nih ya? Ah. nah nah uh -huh. abang gak dipecat Hah? tadi? Ya, cuma ngetes sayang aja. atas gimana? ya masih mau gak gitu. kalau abang gak kerja, kalau udah nggak punya duit. Gitu. itu jawabannya gimana? Hmm? jawaban aku gimana? jawabannya. enggak gak diomelin gak dia pakir. cuma ngetes sayang doang gitu masih mau nggak sama kalau gue udah nggak kerja dia, dia masih mau nggak katanya masih mau merokok gimana terus katanya dia, cashbon, dia iya. aku yang mulihin <laughs> nanti di minggu aku gaji aku bayar aku aku kerja satu minggu main lah, buat makan bareng gitu. kalau <laughs> soal hati Susah, aku kalau udah udah nyaman sama satu cowok, udah satu-satu aja ya. Dia masih sering setan sama cewek lain Kapan? Penting eh, Kabuk sih ya Itu di WA-nya ada setan bukas cewek-cewek Gak, cewek-cewek Udah, belaknya Satu lagi Satu lagi gak usah, Sayang. Nah, kalau udah lihat kan reaksi dia? Reaksi dia tuh kayak gimana? Berarti dia tuh benar-benar cinta sama gue dong. Benar ya? Iya. Yeah. Sayang enggak? Kesitu atuh. Sayang. Sayang nggak? Sayang. Cinta gak? Cinta. Bang, banget atau cinta doang atau cinta biasa atau cinta cuman sekedar cinta-cinta B doang atau cinta banget Cinta banget uh, uh, ah. Alhamdulillah itu kan lagi tepinya Atau Atau Atau Atau Atau Kita bakalan bikin video yang oke-oke okay, okay. Terima kasih udah oh, report ya? Ini banget tes doang berarti bukan nge-prank ya nah. Banget, saya Oke, next gua bakal bikin video lebih gokil lagi. -like. Bye-bye, ya bye. Aku oh, banget.